Hai para penonton yang budiman, selamat datang di channel Sid. Kali ini Banje ingin menciptakan sebuah film yang berjudul The Prodigal Son yang dirilis pada tahun 2022. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke ceritanya, guys. Kisah ini berawal dari kuil gerbang barat yang didatangi putra Siluman Harimau dengan bermaksud mengajak bermain seorang gadis kecil. Tapi kedatangan beliau menjadi ketakutan para biksu di sana Seorang biksu berdoa agar langit menurunkan seseorang untuk menyelamatkan mereka Tak lama kemudian seisi kuil bergetar Ternyata itu adalah jawaban dari langit Seorang pria muncul tiba-tiba Ia adalah Zocu Zocu dikenal sebagai pria pemalas pembawa sial Dimana ada Zocu disitu pasti ada kehancuran Tak lama kemudian Zocu menghampiri putra siluman harimau Putra siluman pun bertanya siapakah dirinya Zocu pun menampar putra siluman tersebut untuk segera menunjukkan jati dirinya Berkata kepada Zocu untuk melepaskan Putra Siluman agar tidak ada kehancuran lagi setelah ini Putra Siluman Harimau berkata bahwa jika dirinya dibunuh Maka ayahnya akan datang untuk membalas kematiannya Dan akan menghancurkan semuanya Tanpa pikir panjang Zocu pun langsung membunuh Putra Siluman tersebut Dan film pun baru dimulai Film dimulai di sebuah gunung selatan di mana para siluman harimau memberitahukan bahwa tuan muda siluman harimau ditangkap oleh Zocu. Tak lama kemudian muncullah seorang pria. Ia adalah Raja Harimau. Beliau pun berkata, Zocu sudah 10 tahun hanya kotawu yang belum ditaklukkan. Dendam lama dan dendam baru akan dimulai. Raja siluman harimau memberi pengumuman kepada siluman yang lainnya. Barang siapa yang menemukan pintu masuk kota Wu akan diberikan hadiah. Pada malam hari, di kota Wu semua orang terlihat cemas atas kematian putra raja Siluman Harimau. Gaulan meminta guru untuk menciptakan kejadian 10 tahun yang lalu. Pada malam itu, sebuah bintang jatuh. Zocu kecil pada saat itu sedang bermain dengan teman-temannya Zocu yang nakal itu malah buang air kecil kepada bintang tersebut Guru menjelaskan bahwa batu bintang itu menyimpan kekuatan goib Sebagian diserap oleh Zocu dan sisanya dibuat oleh Zofang Menjadi baju zirah dan pisau bintang Perang manusia dan harimau berlangsung lama Zoyu meminjam kekuatan baju zirah bintang yang ditukar dengan nyawanya untuk menciptakan badai angin dan menyegel kota Wu agar tidak dihancurkan oleh siluman harimau Gaulan bertanya kepada guru di mana pintu masuk kota Wu dan dia akan menemui Zocu untuk menyelamatkan kota Wu Tak lama kemudian Gaulan berhasil melewati badai angin tersebut Kau tahu, terjadilah kekacauan di mana siluman naga berhasil masuk. Kau tahu, dan Soju berhasil membunuh siluman tersebut. Gaulan senang karena bisa bertemu langsung dengan Zocu. Semua warga panik ketakutan karena melihat Zocu. <tay> Cheng Hu yang tiba-tiba membawa pasukan untuk membunuh Zocu. No! Lama kemudian, jenderal Cheng muncul dan melerai mereka untuk tidak melanjutkan perkelahian tersebut. Di sebuah tempat, gaulan datang dan bertanya, "Di mana Zocu?" Semua orang meledek gaulan dan menganiayanya. Zocu datang dan menyelamatkan wanita tersebut. sebuah tempat, wanita itu berkata kepada Zocu bahwa dia bisa melawan siluman harimau dan menyarmakan kota Wu. Pasukan Jenderal Cheng pada saat itu melakukan perjalanan. Mereka pun berhenti untuk beristirahat dan menemukan sebuah bar. Mereka pun bertemu dengan wanita cantik berbaju putih. Wanita tersebut merayu dan menawarkan sebuah arak. Tapi ternyata wanita itu adalah kiriman siluman harimau supaya menjebak pasukan Jenderal Cheng untuk membuka pintu Kota tahu <SILENCIO> Pada malam itu gaulan mengikuti Zocu dan meminta Zocu mengizinkannya untuk menginap. Pada saat itu Zocu mengingat masa kecilnya di mana ia dan ibunya mendapati kabar bahwa ayahnya tewas di dalam perang. Karena menyelamatkan kota Wu. Pagi itu semua warga di situ heboh mendapati kabar bahwa Zocu telah membunuh Jenderal Cheng. Cheng Hu mengingat pesan Jenderal Cheng bahwa Zocu dan Raja Harimau tidak lama lagi akan berperang. Ritual pemakaman Jenderal Cheng pun berlangsung pada malam yang sunyi tersebut. Zou Chu menghampiri pemakaman Jenderal Cheng dengan bermaksud untuk meminta maaf. Akan tetapi, Cheng Hu di situ marah besar karena kematian Jenderal Cheng. Cheng Hu menyuruh seluruh pasukannya untuk menyerang Zou Chu. <tuh> Tidak lama kemudian Raja Harimau berhasil memasuki kota Wu Dan menanyakan kepada Zocu di mana putranya Zocu pun menjawab dengan santainya bahwa putranya telah tewas olehnya Pada saat itu pun Raja Harimau marah besar dan perkelahian pun dimulai 无能护耀 Raja Harimau dengan kemarahannya langsung membantai Zocu. Dengan bijaknya, Raja maupun mengambil batu bintang yang terdapat dalam tubuh Zocu. Zocu pun tewas. Pada malam itu seluruh kota bergetar dan langit pun berbawarna. Semua warga panik ketakutan karena mereka berpikir bahwa akan ada kehancuran besar setelah itu. Chenghu pun berkhianat. Ia melatun tunduk patuh kepada Raja Harimau. Kehancuran kota Wu pun dimulai. Chenghu menghancurkan dan membantai seluruh warga yang ada di kota Wu. Sebuah kuil gaulan berdoa atas kepergian tiga harinya Zocu. Gaulan mengingat terjadinya kehancuran Kota Wu Seluruh warga sangat menderita Semua hak mereka diambil alih oleh siluman harimau Gaulan berdoa agar dihidupkan kembali Zocu Karena cuma dia yang bisa menyelamatkan Kota Wu Sebuah daun muncul dari patung tersebut dan terbang menghampiri jasad Zocu. Tidak lama kemudian Zocu pun tersadar. Zocu mencoba bangun dan mau menggunakan kekuatan tapi ia tersadar bahwa kekuatannya telah diambil oleh Raja Harimau. Zocu pun berjalan menuju sebuah tempat dia bertemu dengan orang gila Orang gila tersebut selalu menyebutkan Kota Wu ada tiga bahaya Pada saat makan Zocu diceritakan oleh seorang wanita Bahwa orang gila tersebut jadi gila dikarenakan kepergian Zocu dan kehancuran Kotawu. Gaulan terduduk di gerbang barat dan masih belum percaya bahwa Zocu telah tiada di saat itu juga, Zocu menyaksikan kehancuran kota Wu. Ia pun pergi ke rumahnya dan mencari baju zirah Cheng Hu di situ menemukan Zocu dan berkata kepada Zocu untuk memberikan baju Zira kepada Raja Harimau. Hu pun menyuruh pasukannya untuk membunuh Zoju. Tak lama kemudian Gaulan datang dan mendorong Zouchu ke dalam jurang untuk segera mengambil baju zirah tersebut. Perkelahian pun dimulai. Gaulan dengan dua pisaunya membantai seluruh pasukan Chenghu. Zoju pun sampai pada suatu tempat di mana ia menemukan baju zirah tersebut. Di satu sisi, gaulan bertahan supaya Chenghu tidak mengganggu ritual pengembalian kekuatan batu bintang kepada Zoju. Tak lama kemudian, Zocu datang menyelamatkan Gaulan dan membawa Gaulan ke sebuah tempat. Zocu pun pergi meninggalkan Gaulan dan langsung mencari keberadaan Raja Harimau. Mereka pun bertemu. Tidak lama dari itu, mereka pun langsung saling menyerang satu sama lain. Socu di sini hampir kalah lagi, dan ia pun mengingat bahwa ia membawa harapan semua makhluk. Raja Harimau dan Socu mengumpulkan semua kekuatannya untuk saling mengalahkan, dan terjadilah ledakan hebat dan film pun tamat. Ya, Zocu hidup pada tahun 236 sampai 297. Ya, kisah ini menceritakan seorang putra jenderal terkenal dari kota timur yaitu Zofang. Zocu sudah dikenal sejak kecil karena suka bertindak suka hati dan mencelakai desa. Namun setelah itu ia berubah dan belajar dengan kiat. Zocu yang dikenal dengan kemalasannya akhirnya menjadi seorang jenderal terkenal. Ya cukup sampai di sini dulu. Saya bang Jen pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.